We are going to do the breathing This is the first video of the mini class, the breathing, breathing, how to change the chemistry. Great. Here we are, we are going to do the breathing This is the first video of the mini class, the breathing, breathing, how to change the chemistry, you know, stress, oxidative stress It comes through the a shallow breathing. And a lot of stress coming in so much pressure on our lives and that deregulates our chemistry now I found a very effective way how to deal with this deregulative through stress coming in. Uh, chemistry inside of our physiology body and mind are suffering normally of this wrong chemistry and with this one with these exercises i'm going to show. You are able to uh, regulate your chemistry in the depth. We have shown this in the university studies. And right now, here it is. It's going to come. Don't do this in a swimming pool. Don't do this in a car. Do it like me. I'm going to do this lying here. Do it in your bed, on the sofa, wherever. Because this is very strong very very strong and it may is able to knock you out of your consciousness just for a couple of seconds but imagine what happens if you are in a car or in a swimming pool doing this don't do this we are learning how to go deeply within our physiology the way nature managed to be and that is going past our normal conditioning okay you can all read it up Go into it. Make you note your retention times. See what happens with your body and with your mind. The thing is, uh, this is a very effective way to become alkaline. We have shown this in the studies. So, become the master over your chemistry. Do this three rounds in the morning. During the day, your blood is right on. This exercise goes as follows. I'm sitting here, but I'm going to lie, because then I'm most uh, relaxed. So I uh, suggest you do this in your bed or on the sofa. If you feel really relaxed sitting, that's okay. So what I do is I'm, I'm relaxed. I'm going to lie down. I got a belly. I got a chest. I got my head and with the three of uh, three parts, actually the whole body, not only the lungs are breathing, we are able to manipulate by belly breathing as deeper part of the, uh, of the lungs. The chest is the upper part of the lungs. That is deep breathing. And even within the head, we are able to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 Let go not fully out, but fully in. once again. fully out means there's still more coming out. Don't do that. just let go. so fully in and let go. Once you get this rhythm, you do this 30 times you lie your head becomes lightheaded you become loose in the body it feels like, whoa, whoa, whoa, tingling in the hands and feet it's all possible and it's all okay breathe toward it intensify those symptoms lightheadedness uh, loose in the body and tingling make it stronger because that's your charge then you go 30 times 40 times it's okay fully in, letting go don't think in time don't think in numbers think in intensity think in healing you follow the flow of your breath then at 30 you take a fully in let go good to time it after the exhalation let go you stop breathing press the time device Boom. stop watching and go here round number one you will be able stay one minute one and a half minutes without air in the lungs i came across soma and it completely changed my life into meditation this round number one when you feel the urge to breathe after the exhalation and then staying in, stopping breathing, timing. You take the urge to breathe. Okay. You take a breath, hold it. Squeeze a little for 10 seconds, 15 seconds to your head. Breath hold. Stop the timer. And then you let go that is round number one and we go again round number two 30 times 40 times whenever you feel lightheaded in the body tingling okay those are the symptoms Intensify those symptoms by breathing toward it. Go with the flow. Feel. And you feel charged. You feel very light-headed, loose in the body, tingling, and strong. That's a charge. You take them in. You let it go. You stop. Time again, and let it go. You feel the urge to breathe again. Pull your head, hold 10 to 15 seconds. Then round number two is done. Then we go into round number three. Same thing, only every time the retentions are longer. Because you bring in more oxygen, because you relax deeper every time more and deeper thus more oxygen is able to get in and the retentions that is the stopping of breathing after exhalation will be longer and longer and longer and as it is longer it is because it goes deeper into the lymphatic system then your chemistry becomes alkaline more oxygen gets in acidity goes out alkalinity comes in amazing how simple and effective after round three if you like to do you do another round like uh, round number four because you love it because you like it because you feel it you will understand high on your own supply when you do this round number three round number four i on your own supply it's gonna be great to do the breathing best it's a question a lot of time asked i i say uh, on empty stomach in the morning before you go have breakfast that's the great time to do it or whenever you have uh, stomach is empty and you feel hey i got some spare time or, Don't feel so really good. I want to have some peace. Go into your breathing on empty stomach. Empty stomach. Empty stomach. It's the best. Then you are able three rounds to change your chemistry. Pull on. Good luck. Hey guys, thanks for doing the breathing with me. Was great. So from here we go into the cold. The next video. I mean, ya, yeah. teman-teman, itu tadi saya pakai waktu sambil nunggu ya kita jadi lewat 4 menit tapi kita mengulang itu sebagai modul dari Wim Hof 2 langsung dari Wim Hofnya sendiri ya di dia peragakan dengan tidur ya pakai bantal memang terbaik kalau nggak pakai bantal tapi kalau yang pusing tapi pakai bantal boleh. Kalau tidur, maka bisa dengan olah nafas perut lebih mudah. Kalau sekarang duduk begini, ya olah nafas dada lebih mudah. Yang pasti kalau untuk tujuan supaya mendapat tubuh yang alkali, sudah disaturasi 100%, maka saya sudah buktikan berbulan-bulan, mau duduk, mau tidur, mau di sofa, mau duduk bersila sama saturasi bisa 100% dan pH alkali maksimal tadi pagi saya mencoba metode dasar satu saya mencoba ya praktek metode dasar satu ya ngajar kelas yang lain dan begitu selesai saya tes pH urin 7,85 sekarang saya bangun tidur 7,2 7,3 olah nafas 7,8 8, 8 selesai itu 1 jam, 2 jam lagi, turun 7,5, jadi sudah ada di PH ideal. Dan saya bersyukur sudah bisa lepas obat eh, diabetes. Semoga teman-teman juga bisa mengalami hal yang sama dengan sakitnya masing-masing, mau -masing. diabetes, kolesterol, apalagi kalau cuma, ya, saya sebut cuma, karena paling gampang, dampaknya lebih langsung itu kalau minum kista kanker, di mana sel-sel kanker hidup, di bawah pH 6. Makanya kalau teman-teman bangun tidur, pH-nya di bawah 6, olah nafas 3 jam sekali. Maka pH-nya bisa di atas 7, 3 bulan berturut-turut, minum kista kanker, mati semuanya. Jadi minum kista kanker termasuk gampang yang ditangani. Yang kedua, yang gampang ditangani apa? Diabet termasuk susah, karena diabetes tidak berhubungan langsung. Lewat olah nafas, intermittent fasting, diet yang tepat, regenerasi sel pankreas diregenerasi baru gulanya sembuh gitu ya. Wah, panjang banget, nggak berhubungan langsung. Tapi minum kista kanker tuh saya sebut berhubungan langsung kenapa? Karena pH langsung naik, dalam pH yang alkali, kankernya mati. Kira-kira begitu sederhananya ya. Tentu nggak sesederhana itu, tapi hubungannya lebih dekat. Yang lebih dekat lagi apa? Insomnia, susah tidur. Saya undang teman-teman datang lagi nanti hari Senin malam. Nanti saya post di grup ya. Saya akan mengajarkan dua metode baru, yaitu water breathing, olah nafas air yang ini sama dengan body scan, lalu whiskey breathing. Ah, ya, minum air sehari boleh delapan kali, maka metode air itu tiga jam sekali nggak masalah. Itu seperti metode Wim Hof satu atau metode body scan John Kapatrin. Tapi ada metode whiskey. Ah, ya, ini enggak boleh pagi, ya, enggak berhenti nyetir nabrak, ya, ini metode untuk yang insomnia susah tidur. Walaupun selama ini metode tiga John kapet, sin metode Wim Hof sudah cukup membantu banyak orang yang susah tidur pada WA saya, Pak. Saya insomnia tidur cuma tiga jam sehari, minum obat tidur tiap hari. Saya dua bulan, Pak. Sudah lepas obat. Sekarang saya tidur lima, enam jam sehari, Pak. Tidur jam 10, bangun pagi, enggak pakai di tengah jalan. Waduh, itu sudah beberapa orang laporan. Ya, udah sembuh dari insomnia. Gitu ya, lepas obat, tidur dua, tiga jam jadi enam jam. Tapi kalau masih dengan metode yang sekarang ini, saya masih susah tidur, Pak. Senin malam saya ajarkan metode whisky namanya bagus ya memang nama yang gampang diingat aja ya kalau minum biski kan langsung geliang tidur gitu ya minum biski nggak boleh sering-sering ya tapi kalau water bread ya boleh minum air boleh sering-sering nanti ada lagi coffee breathing ya jadi olah nafas kopi biar seger jangan kebalik malam-malam olah nafas teknik kopi dan juga bisa tidur jadi menarik sekali ya dengan nafas ini kita bisa atur mau bangun atau mau tidur. Nah, nanti juga untuk hari Senin malam saya umum pengumuman dulu. Selain bagi yang susah tidur, bagi yang aritmia. Jadi detak jantungnya wah di atas 100 gitu ya. Ya kalau olahraga nggak masalah, lagi treadmill ya 120 bagus. Bangun tidur lagi santai di atas 100. Atau malah di bawah 60. Di bawah 60, di atas 100 berarti detak jantung tidak teratur. Senin malam saya ajarkan, ya, Tapi Senin bawa oximeternya, karena oximeter selain saturasi di bawahnya ada denyut jantung. Nanti teman-teman bisa ngeliat, ih turun, ih turun. <laughs> ya, jadi yang denyut jantungnya 100 lebih, 100 lebih, nanti dapat kesadaran. Yang penting itu kan bukan hanya pengetahuan ya, kesadaran karena pengalaman. Seperti selama ini mungkin, Waduh mau naikin pH aja minum sodium bikarbonat beli air alkali yang mahal-mahal sekarang bisa minum air biasa nggak usah minum sudah normal. Nalami karena begitu olah nafas ke toilet kencing tuh sebelumnya 6, jadi tujuh tujuh jadi delapan pengalaman kesadaran kesadaran pengalaman mengerti kebiasaan pola hidup. Nah nanti senin malam saya akan bawa teman-teman pada sebuah pengalaman. Dari pengalaman itu sadar sesadar-sadarnya. Kalau kuliah kan ngerti, nah gak percaya ya? Gitu kan, maka saya gak pakai banyak teori enggak usah pakai banyak kuliah. Langsung praktek aja. Nanti kalau mau teorinya, malah bisa tanya sama, enggak usah sama saya. Tanya sama Google aja, Google kan pinter kan? Tanya aja, <laughs> kok jujur jantung bisa turun <laughs> atau tanya Google aja. Olah nafas untuk aritmia, olah nafas denyut jantung cepet, pola nafas. Jadi, kenapa demikian? Udah tanya sama Google aja, ya, sama saya nggak usah nanya, ya. Tapi saya ajarin teknik bernafas. Anda pasang oximeter, ada juga ngukur denyut jantung. Anda ngeliat sendiri. Dari misalnya 110 atau 100 turun, turun 90, 80. Iya. udah nggak usah nanya, praktek aja dan sembuh, ya Senin malam. Nah. Hari ini agak panjang pendahuluannya. Tema kita hari ini seperti yang saya posting di grup, ya adalah kita inner healing terapi. Jadi jadwal kita hari ini, kita inner healing terapi. Terapi untuk luka-luka batin. Loh memangnya saya luka batin? Ya, mudah-mudahan tidak. Saya bukan menghakimi, bukan menyudutkan. Siapa tahu hati kita memang belum bersih. Belum sembuh, padahal hati itu sumber kehidupan. Nah, saya akan banyak bercerita hari ini, ya, juga presentasi lewat PowerPoint. Ada teorinya, bukan teori, sebenarnya sih, cerita pengalaman untuk kejadian-kejadian sebagai empiris. Tapi lebih mudah dimengerti, langsung kita praktek, ya, langsung kita praktek, dan khusus modul ini tidak ada audio instruksi yang dibagikan. Karena dari waktu ke waktu bisa berbeda, customize tergantung perasaan saya, <laughs> tergantung mood hari ini. Tapi tetap ada konsepnya, ya. Sehingga nanti ya nggak usah cari audio untuk modul ini. Yang dicari nanti adalah uh, video rekamannya, ya. Oke, okay, saya akan mulai dengan. Uh, Presentasi dulu ya tadi pengumuman mengenai hal itu ya. Ini ada pertanyaan, Pak jawab dulu lah Pak. Untuk GERD bagaimana? Waduh, itu sama dengan insomnia ya. GERD juga paling gampang ya. Diabetes seperti saya ini susah, susah aja lepas obat ya kan. GERD itu kan beda sama mah. Mah kalau lambung ada iritasi sehingga kapan saja minum yang asem, waduh, kayak ditusuk-tusuk, perih rasanya. Itu berarti mah. Kalau GERD itu tidak ada iritasi di lambung, tapi asam lambung diproduksi, lalu naik, bahkan sampai ke kerongkongan. Ketika asam lambungnya sampai ke kerongkongan, waduh, itu paru-paru dada bisa kayak ditusuk-tusuk. Ya, waduh, bahkan kerongkongan bisa panas. Nah, karena ya asam lambung kan HCl, pH-nya tiga, udah panas di leher, paru-paru, dada seperti ditusuk-tusuk karena GERD. Aduh, beberapa orang udah WA saya yang kena GERD. Makasih, Pak. Saya udah sebulan nggak pernah kambuh. Kemarin saya lebaran, ini belum lama nih berkunjung dikasih es buah. Biasanya kalau sudah asem-asem dingin lagi, waduh serangan, Pak. Tapi sebenarnya tak mencoba memberanikan diri, gitu ya? Enggak masalah, Pak. Wah, minum kopi juga kambuh, enggak masalah, gitu ya? Jadi mudah-mudahan yang bertanya ini soal GERD. Nanti kisah ini menjadi kisah Anda karena ini seminggu enggak terlalu jauh, ya, yang diabetes itu jauh sembuhnya itu pakai muter dulu. Betulin pH-nya, betulin saturasinya, harus ditambah dengan diet dietnya. Yang lain Ya, kanker juga pakai diet ya. Jangan makan daging merah, banyakin sayur, jangan manis-manis karena virus kanker makanannya gula, gitu kan? Jadi tetap harus pakai diet. Mau yang paling tepat? Ya sambil iklan, ya genomic diet. Ya, diet sesuai dengan keunikan DNA itu menjadi kombinasi antara olah nafas, olah naga, olah hati dan dan nutrisi yang tepat. Maka termasuk juga kayak mau naik berat badan, turun berat badan bisa diatur, semuanya bisa diatur. Ya tergantung kita mau makan apa. Nah sekarang kita kembalikan nafas. Saya ini sebagai bocoran sedikit nanti hari Senin, ya kan? Kalau teman-teman nyebrang jalan, mau ditabrak, mobil, <suk> gitu. ambil nafas atau buang nafas. <suk> atau <suk> <suk> <suk> Ada teman-teman di sini yang single, seneng banget deh sama cowok itu seneng banget. Saya banget. Diam-diam sih gitu ya, Eh, PDKT dia deketin kaca makan lagi, aduh restorannya romantis banget deh gitu ya, hidup ngasih kotak kecil, kotaknya sih kecil sih isinya cincin permata, lalu bisikin I love you, waktu dengar I love YouTube atau atau lepas nafas tapi oke jawab sendiri nanti senin saya jelaskan ya, tapi itu kelihatan hubungan antara nafas sama perasaan. Nah hari ini kita akan menghubungkan nafas dengan perasaan. Tapi apa hubungannya perasaan sama kesehatan? Itu kita bahas. Ya, kita bahas hubungannya antara perasaan dengan kesehatan. Langsung kita praktek. Ya, yang tadi pertanyaan kita jawab hari semen. Dan dari jawaban atas pertanyaan itu sebagai contoh untuk menjelaskan teori metabolisme tubuh yang rumit dengan cara sederhana. Ya. Sekarang saya akan jelaskan dulu mengenai kenapa luka-luka batin. Karena kita hidup di dunia yang terluka. Sehingga dunia ini bisa melukai kita. Kalau kita terluka batin kita, perasaan kita, maka apa yang terjadi? Yang terjadi masalah hormon. Bisa jerawat nggak habis-habis, rambut rontok, lalu menstruasi nggak teratur, darah tinggi stres, ya, menopause dipercepat, nggak nafsu makan, karena memang tubuh kita ini dipenuhi dengan berbagai kelenjar dan sistem hormon yang ada di berbagai tempat. Kalau dibahas satu-satu, kita menjadi kuliah kesehatan bukan pola hidup sehat, gitu ya kuliah kesehatan dua tahun nggak selesai. Tapi yang pasti ada empat hormon utama yang sudah di-post di grup. Ya, juga saya berikan artikel-artikel dari link-link yang sederhana sebenarnya ya, kayak halodoc gitu ya. Itu aja ada yang protes Pak, kok bahasanya aku nggak mengerti. Gitu. Ya sudah, linknya nggak usah dibaca. Dengarin di YouTube saya aja gini lebih jelas, langsung praktek. gitu ya Tapi kan ada yang pengen tahu hubungannya apa sih olah nafas begini sama sama perasaan sama hormon maka dikasih link link ya tapi ada juga yang linknya yang komentarnya Japri pak linknya kok bobotnya nggak ilmiah Wah, kalau, kalau anda suka ilmiah nggak usah dikasih link pasti bisa cari sendiri cari jurnal tapi kalau tak kasih link jurnal nanti ada yang mencoba mencari waduh pak ternyata harus member ya untuk akses jurnal di situ jadi saya ambil tengahnya aja ya sehingga, kalau linknya itu dari Halo, dari apalagi, gitu ya? Apps apa platform kesehatan nanti? Saudara itu berkata, "Oh, nyari informasinya di situ, saya juga bisa." Itu dia, itu dia. Maksud saya, itu biasa. Semua orang berkata, "Saya juga bisa cari sendiri, lain kali bapak ibu cari sendiri, teman-teman cari sendiri." Ya kan? Enggak usah nanya saya gitu ya, tanya sama Google aja. Jadi, tujuannya supaya... Bahasanya sederhana, itu pun masih ada yang WA apa? Aku nggak ngerti gitu. Katanya balik, Ibu umur berapa sih? 76. <laughs> Maaf nih yang sepuh-sepuh ya. Ya sudah, Bu kalau nggak ngerti nggak usah dibaca, udah lihat aja video saya lalu praktek gitu. Yang penting bukan ngerti, sembuh kan gitu kan. Yang penting sembuh. Jadi, tapi kalau yang butuh latar belakang sedikit-sedikit ya. Hormon pun pakai bahasa-bahasa yang sederhana, gitu ya. Tapi kalau baca artikel jangan kaget nanti yang dijumpai bukan olah nafas, tapi apa meditasi, ya. Tapi saya belajar meditasi, saya ikut kelas meditasi, bayar, gitu ya. Tapi saya kan alergi dengan istilah itu, jujur, gitu ya. Saya katakan berkali-kali nggak suka istilah itu. Tak lihat nih, sambil belajar ini ya esensinya olah nafas sudah pakai istilah olah nafas aja dah, jadi karena kalau baca artikel tuh kayak kok nggak nyambungnya sama yang Pak Ciro jelasin gitu ya, karena beberapa terminologi saya konversi gitu ya, jadi kalau ada artikel bahwa ini bisa sembuh dengan yoga gitu ya, saya nggak ada kata yoga. Body stretching, jelas. Body stretching. Jadi kalau istilah ikut yoga sana nanti istilahnya ada, uh, cakra ini, cakra itu. Waduh, bahasa Sanskerta rumit. ngapain pakai bahasa begitu? Nanti saya pakai bahasanya adalah coffee breathing, whiskey breathing, gitu ya. Ada juga istilah sanskerta bikin pusing aja. Kita sederhanakan, simplify, karena hidup sudah nggak sederhana. Apa yang kita bikin susah? Yang bisa sederhana, kita sederhanakan. Nah, Kembali lagi, kalau di grup dibaca, maka hormon-hormon ini ternyata pengaruhnya pada organ tubuh kan luar biasa. Satu hormon saja bisa mempengaruhi kinerja beberapa organ tubuh. Dan hormon ini menjadi kacau, tidak seimbang, bisa kelebihan, bahkan antibodi pun kalau kelebihan kan jadi autoimun. Menyerang dirinya sendiri. Tapi untuk autoimun juga banyak dipengaruhi karena hormon yang tidak seimbang. Makanya banyak dokter juga angkat tangan ya dan berkata bahwa autoimun nggak bisa sembuh. Tapi saya ikuti terus pelajarannya Wim Hof. Banyak sekali kesaksian ada beberapa kesaksian bahwa mereka yang autoimun sembuh dengan Wim Hof atau sembuh dengan Jodkabansit atau sembuh dengan nanti saya dapat guru baru yang hari senin saya ajarkan ya namanya Lukas. Nah, sebentar tadi ya Lukas siapa <laughs> ya saya sebenarnya itu bukan Lukas sih. alirannya Baiteko, yang yang Rusia tapi dia ini sudah disimplifikasi menjadi sebuah metabolisme tubuh dengan bahasa ilmiah dan sederhana nah, itu yang saya cari ya ya Pak Lukas ini rasanya gampang banget nanti saya ajarkan Pak Disenent ya nah jadi kesehatan berhubungan dengan hormon dan hormon berhubungan dengan perasaan kalau yang mau agama lebih gampang lagi ya hati sumber kehidupan selesai gitu ya pakai ayat karena orang semuanya percaya ayat paling gampang sebenarnya menjelaskan kelompok agama itu paling gampang karena fondasi dasar dasar untuk menjelaskannya itu sudah dipercayai itu benar gitu kan <laughs> nah, tinggal dijelaskan Aduh, hati yang gembira obat yang manjur udah selesai enggak pakai rumit gitu ya tapi kita non agama ya karena harus mendekati dari kesehatan dipengaruhi hormon hormon dipengaruhi oleh perasaan Nah, itulah kenapa hari ini kita akan mengelola perasaan, supaya perasaan kita ini bahagia. Karena ada empat hormon kebahagiaan: dopamin, endorfin, oksitosin, serotonin yang berpengaruh luar biasa pada begitu banyak organ tubuh. Tapi kebanyakan juga nggak bagus, maka istilahnya keseimbangan hormonal. Jadi, kalau hormon kita itu semuanya pas, dopaminnya pas kan udah di-post di grup ya kalau kelebihan adrenalin kenapa kalau kekurangan kenapa jadi bisa bermasalah kalau kelebihan atau kekurangan tapi yang pasti adalah hati yang gembira itu obat yang manjur. Oke, kita kasih cerita hari ini banyak cerita ya. Saya diabet, ibu saya diabet. Ibu saya termasuk yang sangat ketat dengan 3 g jam, jenis, jumlah. Ibu saya almarhum dipanggil Tuhan usia 84 dan di tahun-tahun terakhir nggak cuci darah, ya ginjalnya nggak masalah, karena sebenarnya obat diabetes tidak merusak ginjal. Yang merusak adalah gula yang fluktuatif. Jadi kalau minum gugut, obatnya nggak teratur, terlalu berani lepas obat sebelum waktunya, gulanya tak terkendali naik turun, gula tak terkendali itulah yang merusak organ-organ yang lain. Jadi saya sangat hati-hati, teman-teman hati-hati dalam mengurangi dosis obat. Ya, kalau saya dulu minum obat 4 butir. Semuanya saya belah 2. Jadi 8 kan? tapi minumnya tuh 4. Lalu semuanya saya belah 2. Ya, saya kurangin 1. Tapi 4 butir ini dari 3 macam obat. Jadi ketika dibelah menjadi 8, kurangi ini dan ini, ini dan ini gitu ya, kayak diacak tapi sehari dikurangi 2 butir. Berarti kan 4 dipecahi 2, dikurangi 2. Jadi kayak 4 jadi 3 gitu sebulan kemudian kurangin lagi gitu. sampai sekarang lepas tapi kadang-kadang kalau gula pagi di atas 120 saya ambil satu satu dari delapan ingat dulu minum empat dibelah dua masing-masing pergi ke apotek beli alat buat belah obat <laughs> karena obat yang misalnya 100 miligram sama 50 miligram itu harganya mirip atau sama jadi jangan beli yang 50 beli yang 100 pecah dua <laughs> ngirit <laughs> Nah, kembali kepada ibu saya, dia 3J, jam jenis jumlah. Waduh, itu ketat sekali, gulanya stabil. Saya bicara jujur ya, keluarga saya tidak sempurna, adik saya kena narkoba, kalau adik saya narkoba tangga polisi, ibu saya masuk rumah sakit, gulanya 600. Diet ketat, makan yang baik sesuai dengan peruntukannya, jamnya tidak pernah salah. Makan pagi jam 6, jam 9 snack, jam 12 makan siang. Jam 10, 11 dikasih makan. Bu, engkau, le, durung waktu. Ne. Nanti, belum waktunya. Disiplin. Jenis jam jumlah gula stabil. Ibu saya dari umur 35 suntik insulin. Dan sampai umur 84 dipanggil Tuhan, ya insulin tiap hari, sehari tiga kali, dan obat. Tapi gula stabil. Tapi adik tangkap polisi, narkoba, masuk rumah sakit, gula 600 kenapa? karena perasaan. marah, jengkel, kecewa, sedih, khawatir, anakku ini gimana gimana. Ya, singkat cerita sih adik saya kena sembuh lepas dari narkoba ya, saya tangani juga. Nah, tapi intinya apa? Ketika perasaan gula melonjak. Cerita yang kedua. Biar gampang saya cerita keluarga saya sendiri. Bapak saya umur 70 tahun, ya umur 50 5 pensiun melamar jadi kepala sekolah di swasta. Lalu umur 65 pensiun lagi, melamar lagi di yayasan. Umur 70 dipensiunkan lagi, Bapak saya ngelamar cari pekerjaan. <guluh> umur 70 masih ngelamar cari pekerjaan jaga museum di Solo, tadi Pustaka. Nah, sebelum Bapak saya jadi kepala museum itu namanya Mbah Hadi. Ya, dimana mana sempat dipenjarakan karena dianggap menjual barang di pustaka ya, barang di museum. Padahal sebenarnya dia dikorbankan karena pengusaha hitam yang saya nggak perlu sebut namanya. Kayak ya dia yang yang ngatur sebenarnya, ngambil barang di museum, dibikin duplikatnya sama persis, duplikatnya dibalik di museum, aslinya sampai ke lelang Christie di London. Ya nggak mungkin lah Hadi, orang sederhana yang bisa sampai begitu itu -tuk itu ya pengusaha hebat ini, gitu ya keluarga yang kalau disebut namanya semua orang Indonesia tahu. Nah singkat cerita Mbak Hadi yang ditampingitampikan, di Bapak saya menggantikan Bahadi. Bapak saya tidak diapain. Tapi ketika dia jadi kepala museum ada demonstrasi mahasiswa. Ya depan museum demo pukul kentongan, ya kentongan itu tung-tung-tung gitu, ya depan museum demo pokoknya tangkap malingnya, usut semuanya gitu. Singkat cerita, ya di museum itu dicek ternyata bukan cuma satu yang hilang, ada beberapa dan bapak saya di BAP di Sidik. Kesimpulan terakhirnya semuanya hilang pada masa sebelum bapak saya jadi kepala museum. Tapi karena di BAP lah orang tidak pernah di BAP urusan polisi di BAP pagi sampai siang siang sampai malam gulanya 600. Bapak saya tidak diabetes di umur 75 80-an bapak saya juga meninggal 88 sejak di BAP itu gulanya naik dan jadi diabetes. Kenapa pikiran perasaan. Nah makanya kita akan olah pikir olah rasa supaya kesembuhan ini didekati dengan semua hal. pH dinaikkan, saturasi 100% ya, lalu hormon diseimbangkan. Bagaimana menyeimbangkan hormon? Tentu banyak cara. Ya, ada yang mungkin pakai dokter, pakai obat segala macam. Ya, kan saya bukan dokter ya, dokter. Jadi jangan saya panggil saya Pak Dokter, Pak Dokter boleh karena memang dokter gitu ya, dosen di Institut Kristen Borneo. Nah, kembali kepada uh, kebahagiaan, perasaan, perasaan akan memengaruhi hormon. Karena itu kita akan atur perasaan hari ini, kita akan sembuhkan perasaan. Kenapa? Karena memang kita hidup saat tadi kan tadi di dunia yang terluka dan dunia ini bisa melukai hati kita, melukai perasaan kita dan karena perasaan, pikiran kita terluka, hormon kita tergoncang. Hormon kita tergoncang. Saya punya teman baik, malah kayak kakak gitu ya, mengalami kejadian disingkirkan, difitnah, ya. Dinonjobkan istilahnya. Waduh. langsung sejak saat itu GERD asam lambung. Tapi saya berani katakan sih kalau ikut modul saya gitu ya, sembuh pasti. Tapi kesembuhan itu harus menyeluruh, termasuk membetulkan pikiran dan perasaan. Kalau dipicunya karena peristiwa-peristiwa traumatis, jadi kalau misalnya karena keturunan, bapaknya gerd, ibunya gerd, itu kadang tanpa modul-modul yang menyentuh ke hati perasaan udah sembuh. Tapi kalau dipicunya kapan mulai gerd, kapan mulai diabetes, ya, waduh, waktu hatinya terluka. Kenapa terluka? Kita bedah satu-satu nanti bisa kita praktek dunia kerja yang terluka ya kan dunia kerja ini bisa melukai ya kalau contohnya saya sendiri gara-gara platform digital saya punya usaha namanya Ifa bangkrut jadi saya punya usaha itu dulu Ifa kalau tahu MLM Iva dasyat ya bukan MLM yang judi manik game tapi seperti MW ada jualan MW jualan uh, sampo kan ini ada samponya mau nggak harga segini ya setor duit dapat barang gitu ya. Jadi bukan setor duit, setor duit investasi ya DNA pros segala macam itu kan bodong gitu ya. Nah, bisnis saya kosmetik, batik dan segala macam namanya IVA. Kami punya member puluhan ribu, bahkan yang kalau yang non aktif sampai 500.000, tapi yang aktif puluhan ribu, stokis kami dari 200 kabupaten. Saya dengan Pak Tamu Tomo, kongsi saya mendirikan perusahaan ini tahun 92. Kami dari bawah satu sopir, satu sekretaris sampai punya ratusan pegawai. Kalau di PSD anda lihat gedung IFA, itulah kantor saya sebelum bangkrut. Sekarang ada tulisannya dijual, gitu ya, karena kami bangkrut, bahkan utang di bank sampai 17 miliar, saldonya minus maksud saya, karena selama ini ya kita ada uh, uh, apa namanya, apa namanya, fasilitas, gitu ya. Jadi kita bangkrut. 2020 kita punya sekolahan rugi karena School from Home. Lalu 2021 bahkan harus lepas aset untuk bayar-bayar semua kewajiban. Lalu saya jadi pengangguran, tapi ya, saya mencoba untuk survive. Hidup ini menjadi pelukis, dan ternyata saya bisa melukis. Ya, kata yang beli, <laughs> kalau nggak beli, komentarnya beda. Kata yang beli, lukisan saya bagus, gitu ya. Tapi, paling nggak, saya mencoba untuk tidak kecewa kepahitan dengan keadaan bangkrut nah Sekarang ini kan banyak orang juga mengalami kehilangan. Misalnya yang paling terakhir, ya DNA Pro, head Robot Trading. 70 triliun se-Indonesia yang terkena. Bahkan yang bilang sampai lebih dari 100 triliun, ratus ribu orang yang terkena. Jadi kemana-mana pergi, ketemu orang yang terkena. Gitu. Ada yang saya tanya, kamu rugi berapa? Ketik berapa? satu miliar. Berapa? 10 miliar. Saya bilang, 10. Uh -uh. Saya rugi 20 kalinya kamu. Tapi saya tidak rugi lewat DNA Pro, robot-rading, enggak. Saya rugi lewat kebangkrutan usaha tahun 2019, 2020, 2021, itu ratusan miliar. Lihat wajah saya. <laughs> lihat wajah saya, lihat senyum saya, lihat ketawa saya. Orang itu ruginya mungkin seper-seratus saya. Setruk, stres, gara-gara stres-stres itu sakit, enggak bisa tidur. Saya tidur pules, makan enak. Saya bukan berarti enggak punya ngalami macam-macam, ya? Aduh. Bangkrut, habis itu anak kena covid, gak bisa dapat rumah sakit. Tapi saya belajar hidup ini ketika saya mengalami goncangan yang bagi orang lain, gak usah sampai 100 miliar lah, 10 miliar aja. Sudah gak bisa ketawa. Ada juga yang rugi 10 miliar ketawa terus. Tapi gak bisa berhenti. saya habis Saya habis ratusan miliar dan itu bukan karena saya punya saldo triliun enggak. Saldonya habis juga. Jadi waktu anak saya itu kuliah semester terakhir pas saya bangkrut. Istri saya jual semua emas. Deposito dicairkan sebelum waktunya. Masih nggak nyanda, mobil saya tak jual. Jadi saya mengalami kebangkutan sampai namanya deposito, tabungan, mobil pun dijual. Benar maaf ini harus di stop dulu uh, sebelum baterainya habis saya lupa nggak colokin listrik ya, gampang. Iya. Saya mengalami kejadian yang seperti ibu saya alami, kalau ibu saya anak masuk penjara, kalau bapak saya di demo. Saya di demo juga, demo buruh, demo karyawan, polisi datang, namanya bangkrut itu gak cuma bangkrut ya. Aduh, ngurusi PHK, pesangon. Tapi saya gula tidak naik. Gula saya tidak melonjak. Bahkan dalam kondisi seperti itu, saya berjuang lepas obat, dan saya lepas obat. Kan saya diabet 2009. 2010, saya lepas obat. 2017, saya pakai obat lagi, saya bikin faktor usia. Dan makan lebih ngawur. 2019 bangkrut. 2020 saya berjuang untuk lepas obat. 2021 ketemu ilmu olah nafas. Dan sekarang lepas obat. Jadi ketika mengalami aneka goncangan kehidupan, di mana banyak orang kesehatannya nyungsep, saya sehat. Maka saya mau ajarkan kepada saudara, bagaimana kita bisa sehat, walaupun hidup kita penuh masalah. Kita tinggal di dunia bukan di sorga kan? Jadi hidup kita memang, deh dunia ini memang bisa melukai kita. Tapi bagaimana kita tidak terluka? Ya mengalami kebangkrutan dan segala macam. Oke, kita lanjutkan lagi. Dalam dunia apalagi? Bahkan saya sebut dunia pelayanan atau dunia sosial. Jangan pikir dunia sosial, dunia pelayanan. Kalau pelayanan itu bisa masjid, bisa gereja, itu tidak lepas. Ya, dunia seperti itu tidak lepas dari pengkhianatan, penyingkiran, atau penghakiman. nggak ada bedanya namanya gereja, masjid, partai. Kadang-kadang orang itu di partai lebih siap ya untuk dikhianati karena mereka masuk partai. Tapi ketika anda masuk yayasan sosial, nirlaba, tiba-tiba mengalami pengkhianatan, disingkirkan, kecewanya lebih-lebih. Nah ini saya mau cerita masa lalu, ya. Tapi saya sudah sembuh, ya. Tapi saya mau cerita ini. Tahun 90, saya nggak sebut lembaganya, saya mengabdi. Mengabdi itu ya gak digaji, tapi pekerjaannya banyak banget. Tanggung jawabnya juga banyak banget, Jabatannya juga banyak banget. Nah, singkat cerita aja, delapan tahun kemudian saya disingkirkan. Saya dicopot dari enam jabatan atau lima jabatan, lalu saya tidak boleh lagi membawakan. Renungan semua jadwal di-cancel isunya macam-macam fitnah. Waduh, waktu itu saya terus terang kecewa kalau Anda ditipu sama maling. Anda tahu itu orang jahat gitu ya? Tapi ketika Anda mencoba mempercayai, ditipu juga gitu. Tapi Anda tahu dia jahat gitu ya? Coba Anda tuh ngasih kesempatan gitu ya, ditipu juga menurut saya tidak sakit banget ya dibanding Anda ditipu oleh orang yang Anda kagumi anda mengagumi seseorang Anda dikecewakan itu lebih sakit hati Anda mencintai seseorang ada dikianati makin sakit hati kalau anda nggak cinta ya ya emang dia begitu orangnya coba ada cinta banget kayak biar gampang kayak si Kinan ya kan Kinan kan cinta banget sama Aris maka dia nabung, nabung, nabung, nabung, nanti pengen ke Turki naik balon udara sama Aris gitu kan. Eh, yang naik balon udara Lydia. <laughs> ya, aduh, kenapa yang naik balon si Aris sama Lydia gitu kan. Kalau misalnya Kinan nggak cinta Aris gitu ya, ya biarinlah memang dia model begitu, laki-laki begitu. Tapi dia cinta gitu, loh. maksudnya dia cinta. Maka jadi sakit. Anda makin mencintai seseorang, dan orang itu mengkhianati Anda, Anda makin sakit kembali kepada cerita saya ya bukan Kinan Aris dan Lydia bukan ya oke okay. saya tahun 1998 mengalami ya seperti disingkirkan dan apa yang terjadi saya sakit pinggang tahun 1998 saya sakit pinggang kalau bangun capeknya sakitnya luar biasa ya singkat cerita aja ke rumah sakit Pertamina ya di scanning MRI Kelihatan, Pak, ini di tulang sekian, nomor sekian, sarafnya kejepit. Dan jepitannya seperti ini. Gimana solusinya, Pak, supaya sembuh? Kalau jepitannya seperti ini, tidak ada cara lain, Pak. Bapak harus operasi. Waduh, saya paling takut dioperasi. Saya takut sama darah, Bapak, Ibu, teman-teman. Anak, anak saya tiga. Yang pertama, nggak nyanda, saya ke Cirebon. Di tengah jalan, anak saya sudah lahir. Nomor dua dan tiga, saya waktu itu belajar parenting. Jadi kalau ayah itu melihat anaknya lahir, hubungan dengan anaknya lebih baik. Hubungan dengan istrinya juga lebih bagus. Maka saya mencoba untuk menjagai, menunggu di kamar persalinan. Dan dua kali saya pingsan. <laughs> Jadi saya tidak bisa lihat darah. Pingsan saya. Tahun 87 saya lulus dari IPB Institut Pertanian Bogor, saya diambil darahnya untuk tes kesehatan, saya pingsan. Tahun 90 pindah ke Astra, saya dites darahnya, diambil sampelnya aja, pingsan. Begitu juga tahun 2015, 2017 ketika mau tes lengkap prodia, diambil darahnya, pingsan. Jadi bisa dibayangin dengan dengan trauma darah seperti itu disuruh operasi. Jadi saya enggak, enggak enggak berani operasi. Tapi namanya sakit pinggang, bangun tidur aduh gerakin kaki dulu, gerak-gerakin kaki, udah digerak-gerakin baru bangun sakit, duduk di tempat di pinggir tempat tidur, lalu dipasang korset yang ada magnetnya supaya kalau bangun itu ya begini, gitu ya. Lalu gerak gitu ya. Karena kalau kalau kalau enggak dipasang korset, kalau belok aduh sakit, sakit sekali. Jadi jadi harus dipasang korset supaya posisi punggungnya nggak belok. Waduh. Dicoba renang, suruh coba gandulan, coba dipanasin inframerah, ke rumah sakit cacat veteran, ya ndak sembuh. Dokter bilang, "Bapak itu gimana sih? saraf kejepit seperti ini yang operasi, Pak." Sampai saya dapat ilmu waktu itu, ilmu lama, ya. Jadi sebenarnya ilmu udah lama. Baru saya ajarkan sekarang. Nah, ilmu apa itu? Yaitu hati yang gembira itu obat yang manjur. Bahkan. Kan saraf-saraf bisa dipengaruhi oleh perasaan. Lalu saya mulai ingat, kenapa saya salah kejepit ya. Karena kalau Bapak-Ibu tahu tulisannya Raja Daud, atau kitab yang dikumpulkan sama Raja Daud, namanya Jabur atau Masmur, itu ada tertulis bahwa ketika hatiku merasa pahit dan pinggangku terasa menusuk-nusuk. Atau yang lain, Raja raja Salomo atau Nabi Suleman, itu berkata bahwa hati yang gembira, obat yang manjur, tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Atau ada lagi, hati yang patah itu membusukkan tulang. Jadi bahkan sejak zaman dulu para Nabi pun sudah menghubungkan antara perasaan dengan kesehatan saraf, kesehatan tulang. Tapi intinya adalah, Ketika kecewa, sakit, kepahitan, sakit, karena kalau kita belajar hormon, kecewa, kepahitan, epinefrin, marah, kortisol, cinta kasih, oksitosin, melatonin, antusias, adrenalin, perasa aman, tenang, serotonin, dan hormon ini menyembuhkan makan hati yang gembira, obat yang manjur. Nah, singkat cerita, waktu saya dapat konsep-konsep itu, dan saya nggak mau operasi, kan takut operasi. Lalu saya ingat, kenapa ya saraf saya pinggang saya kejepit? Karena tulang saya mengering, menyusut, sehingga sarafnya kejepit. Kenapa tulangnya mengering? Karena saya kecewa, saya kepahitan. Kenapa kepahitan? Karena disingkirkan, diperlakukan tidak adil. Tapi saya tidak mau operasi. Gimana supaya sarafnya tidak kejepit? Ya tulangnya jangan kering dong. Kalau keringnya karena kepahitan, sembuhnya gimana? Ya mengampuni ya susah, mengampuni susah, mengampuni mengalami ketidakadilan. Kalau gampang, kan nggak perlu pelajaran Pak Jarot. gitu kan? Jadi, saya tidak pernah mengatakan mengampuni itu gampang, susah. Tapi yang saya mau katakan, mengampuni itu harus karena selama tidak mengampuni, mau olah nafas, mau diet, tetap aja sakit ya sakit. Karena hatinya tidak sembuh, sedangkan hati itu yang mempengaruhi hormon. Jadi, ada hubung, ya. Memang berhubungan, mau kitabnya Nabi Amsal, Nabi Daud, Jabur, mau manapun, atau pakai ilmunya John, Kabat, Shin, psikiatri, atau ilmunya neurosaja, ya. Perasaan mempengaruhi hormon, perasaan positif hormonnya positif, perasaan negatif hormon negatif karena saya tidak mau operasi waktu itu, saya butuh pengobatan alternatif. Akhirnya saya mengambil jalur alternatif. Saya berkata Tuhan, tidak mudah saya disingkirkan setelah mengabdi 8 tahun, tapi saya mengambil keputusan, saya mengampuni. Oke, singkat cerita ya. Singkat cerita, saya mau bersaksi testimoni hari ini. Saya tidak pernah dioperasi. Jadi saya sembuh pinggang sakit pinggang saya Sampai sekarang tidak kambuh-kambuh. Jadi ada kesembuhan lewat jalur hati, percaya tidak percaya, itu yang terjadi. Dan saya harap kita akan disempurnakan kesembuhannya ini lewat diet yang tepat, lewat olah nafas, saturasi 100%, tubuh alkali, lalu kita sempurnakan dengan menyeimbangkan hormon karena kita mengadakan pemulihan hati. Lanjutkan sedikit. Itu ya, saya lewati cerita soal anak kena covid oke mungkin boleh juga cerita sedikit ya, ini anak saya nomor 3, ya, yang orang bilang kalau Pak Jarot jadi perempuan itu ya lihat aja tuh anaknya nomor 3, namanya Levina, <laughs> sudah wajahnya mirip, matanya mirip, hidungnya mirip, hobinya mirip, suka ke gunung, melukis juga kayak saya, seninya kuat banget, banyak ketawa, itulah anak saya nomor 3 dan pada waktu Covid Delta dia terkena Covid. Dan dia saya dan istri sudah divaksin, Anak saya belum. Maka waktu dia kena Covid Delta, dia sesak nafas berhari-hari, saturasi 90 dalam kondisi tabung oksigen kosong waktu itu, waktu Covid Delta Juni Juli tahun lalu. Rumah sakit penuh. Bahkan dokter kasih resep untuk antibiotik 30 butir cuma dapat 6. Antivirus virus empat cuma dapat sembilan. Maka hari yang kelima, anak saya tergeletak di lantai, di rumah, istri ketularan, pembantu tiga sakit, cuma saya sendiri yang sehat. Jadi waktu anak saya tergeletak di lantai, itu memang saya pikir sudah dipanggil Tuhan. Dan waktu itu saya betul-betul, Tuhan kalau saya bangkrut, saya kuat. Tapi anak saya, saya nggak siap. Waktu itu saya sempat berkata begini sama Tuhan, Tuhan, saya bukan sombong, tapi kayaknya saya berbuat baik udah cukup banyak. Mungkin pahala di sorga sudah ada. Tapi anak saya ini masih muda. Gimana Tuhan kalau anak saya dihidupkan, saya aja yang dipanggil. Lalu seolah-olah Tuhan bilang di rumah ini nggak akan ada yang mati. Anakmu hidup, kamu hidup. Itu bagi saya tuh momentum bahwa hidup saya itu perpanjangan itu yang pernah saya ceritakan kenapa pelajaran ini gratis yang tadinya saya rencanakan untuk berbayar karena saya mendapat perpanjangan hidup dari Tuhan anak saya sembuh dan saya tidak dipanggil Tuhan karena dulu saya minta tuker karena anak saya tergelita dalam posisi yang menurut saya memang kayak tidak bernyawa setelah selesai nafas dalam kondisi yang COVID-19 waktu itu nah saya juga bukannya enggak pernah mengalami keadaan-keadaan yang berat ya, tetapi apapun keadaannya, ketika saya tidak sanggup, saya ambil nafas, minta kekuatan sang pemberi nafas. Maka kalau dalam praktek olah nafas, kenapa saya sering sebut nafas dari Tuhan sembuhkanku, nafas dari Tuhan bolehkanku, nafas dari Tuhan kekuatanku, karena ada saatnya kita hidup ini nggak kuat ada orang lain yang mungkin anggota keluarganya dipanggil Tuhan kuat. Tapi waktu rugi miliaran enggak kuat. Saya rugi miliaran, saya kuat. Saya enggak cinta uang, saya, saya juga hidup sederhana, kalau sederhana, segala macam sederhana. Ya, tapi begitu anak sakit, saya enggak kuat. Dan saya ambil nafas. Jadi ada saat dimana kita tuh enggak kuat. Waktu kita enggak kuat, kita tarik nafas. Kita minta kekuatan dari Sang pemberi nafas. Supaya kita tidak terluka oleh keadaan, kita bisa kecewa dengan keadaan. Kenapa rumah sakit penuh? Kenapa begini? Kenapa obat kosong dan sebagainya? Tapi kalau kita nggak kuat, kita tarik nafas. Yang terakhir, yang terakhir adalah dunia apa sih yang membuat kita tuh terluka, terluka, terluka, dan terluka lagi? Yang banyak terjadi justru pernikahan. Ada yang bilang begini sama saya, dan saya setuju, Pak Jarod. Pak Jalot ditipu orang sekian miliar, dan Pak Jalot tambah. Karena itu kan enggak berat banget, Pak. Enggak berat dalam Bapak punya misalnya 100, lalu ditipu 2 miliar. Enggak beratnya itu kan yang nipu itu ketemu Bapak cuma sekali dong. Enggak mungkin bulan depan Bapak ditipu lagi, bulan depan Bapak ditipu lagi 100 juta, bulan depan ditipu lagi 5 juta. Kalau terjadi berkali-kali, Pak. Bukan penipunya yang pinter Pak. Bapak yang bodoh banget, Mungkin ditipu kok berkali-kali gitu ya. Jadi kalau kita ditipu orang, dikianati, dijahati, itu kan mungkin sekali sama orang itu ya, sama orang yang lain mungkin 3-4 tahun lagi gitu. Tadi jadi tambah kuat, tapi berbeda Pak Jarot kalau yang mengkhianati yang melukai itu suami istri. Pak. Kita cinta dia. Dulu kita dimaui sama orang lain kita tolak. Lalu kita menyerahkan hidup untuk dia, mengabdi kepada dia. Lalu disakiti, apalagi bukan cuma dikhianati kayak Aris Lidia terhadap Sikinan gitu ya. Tinggal serumah gitu, tapi tiap hari dikasih kata-kata kotor, dimaki-maki, dikoblo goblokin Itu baru sembuh dilukai lagi, sembuh dilukai lagi, sembuh dilukai lagi. Kalau ditipu sama orang lain pak, ya udah gak ketemu sama dia lagi, udah. Ya, kalau dilukai sama suami istri pak. Bangun tidur aja, lihat mukanya, Pak. Bangun tidur, lihat mukanya. Makanya kita tuh perlu nanti ada modul lanjutan lagi mengenai personality dan, dan menghadapi hal seperti ini. Toxic relationship, gimana kita tidak terluka, istilahnya tinggal bersama setan sekalipun karena kekuatan tuh di hati kita. Nah, kalau kita nggak bisa menyiasati hal ini, lalu hati kita terpengaruh oleh lingkungan, terpengaruh oleh orang lain. Saya tidak mengatakan mudah, ya. Saya tidak mengatakan mudah, tapi jangan sampai kebahagiaan kita itu tergantung sama orang lain. Kalau orang lain punya suami, dia selingkuh. Maaf, misalnya itu, jangan sampai dia yang selingkuh, kita yang sakit. Jangan sampai orang lain yang salah, kita yang kena dampaknya. Bukan kita mentolerir sebuah kesalahan, tapi bagaimana menyiasati keadaan. Tidak mudah kalau mudah, nggak perlu latihan, nggak perlu pelajaran. Jadi justru karena tidak mudah, kita perlu latihan. Kita latihan sebentar lagi, langsung kita praktek ya untuk olah nafas inner healing atau luka-luka batin. Karena memang kenyataannya kita tinggal di dunia bukan di sorga, di mana di dunia ini banyak yang melukai dari keadaan lingkungan, bisa pemerintah, bahkan yang berat menurut saya yang cukup berat itu adalah apabila terluka dari orang terdekat karena terjadi lagi dan lagi maka yang dibutuhkan adalah sebuah keputusan, sebuah bersikap, keputusan untuk mengambil sebuah untuk menyiasati keadaan kenyataan ini kita kenyataannya tidak tinggal di tempat yang ideal tapi kita kan nggak mungkin lari, nggak mungkin bunuh diri, nggak mungkin kabur kita akan jalani hidup ini tapi bagaimana menjalani dengan sehat dan sehat itu berhubungan dengan perasaan setuju nggak setuju ilmunya begitu kenyataannya begitu jadi kita memang tidak bisa menghindar dari fakta ini. Maka kita sebentar akan olah nafas, tapi sebenarnya kita sedang olah hati. Kita mengolah hati sambil mengolah nafas. Secara teknis, kita akan bernafas seperti body scan. Atau sebenarnya sama juga dengan, kalau tadi saya sempat menyebut, water breathing, olah nafas air. Di mana kita minum air bisa berkali-kali, tapi jangan whisky. Tapi nanti ada olah nafas, whisky, breathing. Habis minum seperti mabuk, lalu tidur pulas sampai pagi. nah Kita akan olah nafas seperti body scan atau water breathing. Sekarang kita berikan istilah baru untuk membandingkan dengan metode yang lain supaya lebih gampang diingat. Narik nafas pelan-pelan bisa lima enam tujuh delapan kali. Lepaskan pelan-pelan lima enam tujuh delapan kali. Yang penting imbang, tarik lima kali, buang lima kali. Kalau tarik enam kali, buang enam kali. Banyak enam detik. Kalau tarik tujuh detik, buangnya tujuh detik. Ya, nggak perlu dihitung dengan ritme yang makin lama pasti sudah bisa. Nah. Kita akan lakukan olah nafas dengan teknik seperti itu, tetapi dari hati kita akan berkata, atau saya berkata, tarik nafas kehidupan, tarik nafas dari Tuhan, karena nafas dari Tuhan itulah kekuatan. Tanpa nafas dari Tuhan, kita nggak mampu. Kita nggak mampu, karena banyak hal itu di luar kemampuan kita. Banyak hal itu di luar kemampuan kita. Makanya kita jatuh sakit. Karena memang terlalu berat yang Tuhan izinkan terjadi. Atau setan rancangkan, saya enggak tahu secara teologis, karena itu agama, ada tentu banyak teori kenapa hal terjadi. Tetapi kenyataan itu terlalu berat. Sampai tubuh kita, hati kita tidak sanggup menghadapinya, dan kita kolaps, kita sakit. nah Sekarang kita mau mengambil keputusan. Untuk melawan keadaan ini. Kita mau membalikkan fakta ini, kenyataan ini. Kita menghadapi dan kita mau lakukan itu dalam bentuk terapinya adalah inner healing terapi. Olah nafas sambil mengatur hati, karena hati adalah sumber kehidupan. Secara teknis, kita akan bernafas pelan-pelan, lepas pelan-pelan. Bapak-Ibu boleh tutup mata, kalau lebih bisa fokus, lebih tenang. Dan nanti eh, saya akan pandu di dalam kata-kata. Eh, ya Saya juga mungkin kadang-kadang harus terpaksa mute eh, video, kalau saya, eh, mungkin sebentar, saya perlu ngambil sesuatu sebentar. Ya, saya saya pribadi kalau melakukan untuk diri saya modul ini kadang saya tidak tahan dan saya selalu siapkan tisu atau sapu tangan karena kadang-kadang memang saya membiarkan perasaan saya hanyut, karena justru disitulah nikmatnya waktu perasaannya kita lepaskan. Inner healing terapi adalah bernafas sambil membetulkan perasaan, atau lebih tepatnya bukan membetulkan, tapi menyembuhkan perasaan. Di mana perasaan kita itu terluka. Nah, ilustrasi luka, seperti koreng. Kalau ibu, bapak ada koreng, ada nanah, kita nggak bisa langsung diperban. Luka itu akan membesar, membusuk. Bahkan kadang bisa maaf, nih kalau sampai parah bisa diamputasi. Maka orangnya itu kadang, bahkan kalau dalam film gitu ya, pisau dipanasin lalu dicongkel. Gitu. Nanahnya dikeluarkan. Waduh, sakitnya minta ampun Tapi itu cara untuk menyembuhkan luka. Atau orang digigit ular. Nggak boleh langsung ditutup. Keluarkan darahnya. Pencet. Waduh. Sakitnya minta ampun. Tapi setelah itu sembuh. Nah, Sekarang kita tidak menghadapi luka di kaki atau di tangan. Kita menghadapi luka di perasaan di hati. Jadi kalau sepertinya seolah-olah mungkin nanti akan saya bawa Ibu, Bapak, teman-teman kembali ke situasi pada waktu itu di mana mungkin hati kita kayak terluka kembali tapi di titik terluka yang terdalam itulah kita akan sembuhkan dengan mengambil sebuah sikap. Makanya kadang-kadang dalam dalam modul seperti ini saya pun yang sudah berkali-kali kadang bisa hanyut dalam perasaan saya tapi kadang saya hanyutnya udah berbeda. Kalau dulu memang tidak mudah untuk mengampuni, sekarang saya hanyutnya kadang berterima kasih bahwa saya diberi kemampuan hal itu. Ketika saya teringat orang-orang yang menyakiti saya, saya tidak terluka kembali, tapi saya menangis karena saya merasa bahwa saya sudah, saya sudah menjadi orang yang mulia. Bahwa saya bisa mengampuni dia. Terlalu banyak cerita dalam hidup saya. Saya beli tanah ditipu, saya berkongsi membantu orang bisnis ditipu. Terlalu banyak kisah dalam hidup saya di mana sebenarnya orang lain bisa koleks, Tapi saya belajar dalam hidup ini tidak menangisi yang hilang tapi mensyukuri yang masih ada. Saya bersyukur masih punya tangan, masih punya mata, masih punya kehidupan. Kalau saya menangis yang hilang, terlalu banyak yang hilang dalam hidup saya. Tapi kita belajar untuk mensyukuri yang masih ada. Jadi mari kita mulai olah nafas hari ini. Kita boleh tutup mata. Kita boleh awali dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tuhan terima kasih. Kami akan melakukan olah nafas untuk menyembuhkan hati kami, supaya hati kami bersih, hati kami jernih, hati kami tulus, hati kami murni. Karena kami sudah belajar secara teori bahwa perasaan kami mempengaruhi hormon. Dan begitu banyak hormon yang dikendalikan dipengaruhi oleh perasaan-perasaan kami. Dan satu hormon saja sudah mempengaruhi begitu banyak organ tubuh tapi kami mau hari ini hati kami yang adalah sumber kehidupan kami bawa kepada Tuhan yang punya nafas kehidupan supaya Tuhanlah yang memulihkan dan menyembuhkan hati kami, batin kami, luka-luka batin kami sehingga kesembuhan batin kami membawa keseimbangan hormonal bahkan organ-organ yang Berhenti memproduksi hormon, bisa memproduksi kembali. Pankreas kami memproduksi insulin kembali dengan jumlah yang cukup, dan kami menjadi sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami akan mulai olah nafas kami. Ya, teman-teman, boleh tarik nafas pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan, atau mungkin tak kasih hitungan dalam satu dua menit, seperti nafas body scan. Tarik nafas: satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, lepaskan. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Yang merasa terlalu panjang boleh sampai enam saja. Tarik nafas pelan-pelan, lalu lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan. Teman-teman terus bernafas dengan ritme seperti itu. Selama 20 menit saya akan memberikan aba-aba untuk mengatur hati. Tarik nafas pelan-pelan, sambil kita sama-sama berdoa mengatur hati kita. Tuhan, kadang kami tidak mengerti kenapa sebuah peristiwa Tuhan izinkan terjadi. Tapi kami mencoba untuk memahami kehidupan yang kompleks ini, yang pasti lewat kejadian demi kejadian kami semakin tabah, kami semakin kulit, kami semakin gigih. Tapi kami mau, kami mau jujur di hadapan Tuhan. Ada saatnya kami tidak sanggup. Dan kami ambil nafas dari Tuhan. Kami ambil nafas dari Tuhan. Ambil nafas dalam-dalam. Dan lepaskan lagi. Waktu teman-teman suatu saat mengalami masalah atau mau marah, apa yang kita lakukan, kita tarik nafas dalam-dalam. Waktu kita tarik nafas dalam-dalam, ada oksigen yang masuk ke otak sehingga kita emosi bisa reda dan kita menjadi lebih logis. Karena nafas itu dari Tuhan, kita tarik nafas dalam-dalam, maka kita ada kekuatan untuk menghadapi berbagai macam kenyataan hidup. Ambil nafas dalam-dalam dan lepaskan lagi dengan ritme seperti itu, kita mulai mengatur hati kita yang mungkin terluka terhadap peristiwa kehilangan kehilangan memang selalu menyakitkan kita bisa kehilangan pekerjaan akibat pandemi kehilangan pengharapan karena keadaan kita bisa kehilangan harta benda karena ditipu atau transaksi yang rugi tapi yang mungkin yang lebih berat adalah kehilangan orang-orang yang kita cintai. Tapi yang lebih parah lagi sebenarnya kalau kita kehilangan semangat hidup. Kita kehilangan harapan. Ambil nafas dalam-dalam. Dan kita boleh berdoa Tuhan. Selama aku hidup, aku masih ada harapan. Karena masih ada Tuhan. Aku ambil nafas Tuhan dalam-dalam untuk mengatur hatiku, supaya aku punya hati yang masih punya harapan dan selalu ada harapan, sekalipun kenyataan tidak seperti yang kuharapkan. Keadaan berbalik dari keharapan yang aku rencanakan. Karena itu kami ambil nafas dari Tuhan, kami buang kekhawatiran. Ambil nafas dalam-dalam dari Tuhan dan buang kekhawatiran. Ambil nafas dari Tuhan, syukuri yang masih ada. Mungkin kita sudah jatuh miskin, tapi di dunia ini lebih banyak yang lebih miskin lagi dari kita. Semiskin apapun kita kita memandang orang-orang sukses, kaya, dan berhasil, kita bisa semakin sedih. Tapi kita mencoba untuk memandang orang lain yang lebih susah. Maka kadang-kadang melalui hal seperti itu, kita bisa bersyukur. Memang kita mengalami banyak kehilangan, tapi sebenarnya kita masih punya beberapa hal yang kita miliki. Bahkan mungkin ada beberapa yang berkata, aku sudah tidak punya apa-apa, Pak Jarot. Teman-teman masih punya harapan. Teman-teman masih punya nafas. Ambil nafas gratis. Selama Tuhan masih beri nafas, masih ada harapan. Masih ada kesempatan untuk bangkit. Ada kesempatan untuk mencari yang hilang. Atau paling tidak ada kesempatan untuk menyiasati hidup ini dan menjalaninya dengan benar. Ambil nafas dalam-dalam dari Tuhan, dan sembuhkan hati yang terluka karena kehilangan. Ambil nafas dari Tuhan, biar oksigen mengalir sampai kerelung-erelung hati kita, kalau hati seperti tersayat rasanya, karena ingat lukanya ketika kita mengalami kehilangan. Tetapi nafas dari Tuhan, nafas kehidupan, itu menyembuhkan sampai ke hati yang terluka karena kehilangan sekalipun. Kalau kita bisa menyembuhkan luka hati karena kehilangan, kita pindah ke relung hati yang lain. Begitu banyak relung-relung hati kita. Bahkan orang berkata relung hati seperti dalamnya, relung-relung lautan yang begitu dalam. Kita menjelajahi hati kita, ambil nafas dari Tuhan pelan-pelan. Adakah luka karena pengkhianatan? Karena penyingkiran? Kita tidak sakit hati waktu rumah kita kemalingan, walaupun disikat cukup banyak. Mungkin kita hanya menyesal bahwa kita tidak pasang alarm atau lupa tutup pintu. Tapi, ketika kita dikhianati oleh fungsi sendiri, orang yang kita bantu, orang yang kita tolong, orang yang kita beasiswai, orang yang kita didik, kita latih, dan dia buka usaha menjadi saingan kita, customer kita dibawa. Itu namanya pengkhianatan. Luka hati karena pengkhianatan orang yang kita cintai, yang kepadanya ada menyerahkan hidup ini, menyerahkan tubuh ini dan dikhianati dikianati oleh pasangan sendiri. Banyak orang mengalami miyum kista kanker, dan ketika ke dokter, dokternya berkata, ini usia kankernya udah dua tahun. Saya hanya mau bertanya saja, ada apa dua tahun yang lalu? Sering dua tahun yang lalu itulah terjadinya pengkhianatan. Pada saat itulah tubuh tidak alkali lagi, Hati penuh kekecewaan, marah dengan hidup ini, marah dengan Tuhan, marah dengan yang mengkhianati, dan larut dalam kepahitan, dan tidak bisa mengampuni. Memang mengampuni tidak mudah. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman bercerita apa yang dialami, pasti saya akan paham, betul-betul paham. Karena saya juga bukan orang yang lepas dari kisah-kisah pengkhianatan. Cuma yang saya tahu adalah itu hanya merugikan kita sendiri dan menghancurkan badan kita, membawa kita pada sakit-penyakit. Bahkan setan bisa berkata, enakan dia dong kalau saya ampuni. Saya tidak peduli dia enak atau tidak, tapi yang pasti saya mau diri saya sembuh. Saya mau diri saya sehat. Tahun 98 Usia saya baru 35 tahun. Dan saya susah berdiri, susah berjalan. Karena pinggang saya sakit. Karena sebuah pengkhianatan. Saya tidak bisa setir mobil, harus pakai sopir. Karena kalau posisi tertentu, sakitnya luar biasa. Rumah sakit Pertamina di Jakarta mengatakan saya, salah satu-satunya sembuh saya dioperasi. Kalau saya berani operasi, saya akan operasi masalahnya saya pingsan melihat darah dan saya tidak berani operasi saya mencari kesembuhan alternatif dan tidak menemukan saya tidak sembuh sampai saya masuk dalam kelas luka-luka batin dan saya mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Kenyataan tidak berubah. Saya tetap difitnah Bahkan sampai 4 tahun kemudian, bulan demi bulan, fitnahan tidak reda. Tapi saya mengambil keputusan. Saya melepaskan pengampunan. Ambil nafas dalam-dalam karena tidak mudah kita bisa jujur dengan Tuhan Tuhan aku nggak sanggup aku nggak sanggup mengampuni Tuhan ambil nafas dari Tuhan ambil nafas dari Tuhan nafas dari Tuhan itulah kekuatan kita nafas dari Tuhan itu yang memberi kekuatan kita bukan pahlawan yang kuat bahkan kadang kita pecundang kita ambil nafas dari Tuhan. Beri aku kekuatan, Tuhan. Ambil nafas dari Tuhan. Beri aku kekuatan. Ambil nafas dari Tuhan. Anda bernafas kuat semampu Anda. Anda bernafas semampu Anda. Bebaskan hati Anda. Mungkin Anda menangis. Mungkin Anda perlu ambil sapu tangan dan menghapus air mata atau air liur atau apapun juga yang keluar seperti racun. Tapi yang pasti kita sedang bernafas di hadapan Tuhan saat memberi nafas kita. Saya tahu betul arti yang tidak bisa mengampuni. Saya tahu betul rasanya disingkirkan sampai membuat pinggang saya secara fisik Sangkit. Saya punya pilihan antara operasi, bahkan tidak punya pilihan yang lain sebenarnya. Tapi ketakutan akan operasi, membuat saya mencari, mencari dan mencari kesembuhan alternatif. Saya mungkin bersyukur saya bisa menemukannya secara ajaib, Ketika saya mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan, bahkan saya tidak pindah dari yayasan itu. Saya tetap ada di situ, saya tidak keluar. Saya seperti orang kusta yang dijauhi, tetapi saya mengambil keputusan untuk menghadapi, menghadapi dan bertemu orang-orang yang sama setiap minggu demi minggu. Waktu saya tidak kuat, saya masuk kamar dan saya ambil nafas. dan Saya bilang, Tuhan, aku gak kuat. Tapi Tuhan kekuatanku. Saya menyelesaikan luka batin saya karena penyikiran. Kalau saya mengingat kembali sekarang, kadang saya masih menangis, tapi saya tidak menangis sedih. Kalau saya mengingat kembali, bahkan saat ini pun saya menangis, tapi saya tidak menangis sedih. Saya menangis karena saya berkata, Tuhan, terima kasih untuk pengalaman yang Tuhan berikan. Saya mengenangnya, dan saya merasa bahwa saya naik kelas menjadi orang yang lebih mulia dalam hidup ini, yang punya kemampuan untuk mengampuni. Tapi secara manusia, secara perasaan, saya sering dibuat kembali menangis untuk mengenang masa-masa itu. Tapi waktu mengenang, Hati saya tidak terluka kembali. Karena dalam kondisi terluka yang terparah, saya sudah mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Satu luka karena pengkhianatan, karena penyintiran, karena penghakiman, saya selesaikan di hadapan Sang Pemberi Nafas. Lanjutkan ambil nafas pelan-pelan di hadapan Tuhan. seperti ritma nafas body scan. Kalau Anda tidak bisa bernafas seperti saya kadang-kadang karena hidung saya penuh tersumbat, saya tidak pilek, tidak flu. Tapi kalau saya sedang menangis, hidung saya keluar lendir cairan. Saya berhenti bernafas sebentar, saya bersihkan dan saya lanjutkan saya tarik nafas. karena nafas itu punya Tuhan. Kita jelajahi hati kita. Kalau hati kita penuh dengan amarah. Marah itulah yang membuat darah kita penuh dengan kortisol. Dan kortisol itu memicu produksi, menekan produksi insulin sehingga gulanya naik. Kortisol itulah yang membuat Jantung kita berdebar, tidak teratur, bahkan cenderung berdenyut lebih cepat daripada yang seharusnya. Karena luka-luka hati membuat kita orang yang begitu gampang marah. Kalau Anda bercerita kenapa marah, pasti saya akan paham. Saya akan paham. Tapi yang saya mengatakan bahwa marah yang tidak dikendalikan, Bukan kita tidak boleh marah, kadang kita harus marah untuk mendisiplin, untuk menegakkan peraturan, tapi marah tidak boleh menjadi kehidupan yang merusakkan. Maka apa yang membenah membuat kita marah, dan kalau ingat kita marah kembali, kita boleh jelajahi hati kita, dan kita selesaikan hati kita. Ambil nafas dari Tuhan. Tuhan, biar kalau aku ingat lagi hal itu, Aku bukan marah, tapi aku jadi orang yang sabar. Aku jadi orang yang berjiwa besar. Aku belajar untuk mengalah, bukan berarti kalah, tapi berarti punya hati yang mulia. Saat kita emosi, kita sekarang tahu, kita tarik nafas. Tentu ada metode yang lebih efektif lagi waktu Anda tarik nafas, dalam hati, Anda menyebut nama Tuhan sesuai dengan iman masing-masing. Orang Jawa berkata, "Nyebut, nyebut, nyebut!" Ada tarik nafas dan ada sebut nama Tuhan. Ada tarik nafas, waktu menghembuskan Anda boleh sebut nama Tuhan. Ada tarik nafas, Anda lepaskan nafas sehingga Anda menyebut nama Tuhan. Anda boleh taruh tangan di dada. Atau Anda boleh taruh tangan di bagian di mana tubuh Anda sakit. Dan Anda merasakan waktu Anda tarik nafas, ada energi kesembuhan yang dari Tuhan. Dan lewat tangan yang Anda tumpangkan pada bagian yang sakit, ada energi kesembuhan yang mengalir ke situ. Karena kita alirkan sebenarnya nafas dari Tuhan. Kita lanjutkan sedikit mengenai luka-luka batin. Luka batin karena dunia pekerjaan, pengkhianatan, penipuan, tipu-menipu, pengkhianatan. Luka batin karena dalam dunia pelayanan, baik itu masjid, gereja, yayasan, di mana kita mengabdi dan justru disingkirkan. Tapi yang berat, cukup berat adalah dunia pernikahan. Kita menikah dengan sebuah impian untuk memiliki dan dimiliki. Kita menikah dengan impian untuk mencintai dan dicintai. Kita menikah dengan impian untuk mempercayai dan dipercayai, dan yang terjadi sebaliknya, kita tidak dipercayai untuk memiliki dan dimiliki. Kita tidak bisa memiliki, kita enggak tahu hatinya, kita enggak tahu dia pergi kemana, kita enggak tahu dia punya uang apa, tidak saldonya ada berapa. Kita nggak tahu hidupnya, dia pergi nggak pernah bilang, bahkan mungkin nggak tahu kapan dia akan pulang. Kita menikah dengan impian untuk menghargai dan dihargai, yang terjadi adalah sebaliknya, diremehkan dan direndahkan, bahkan mungkin caci maki dan kata-kata kotor, jauh dari harapan-harapan pernikahan. Bahkan mungkin harapan kita tidak terlalu tinggi. Kita tidak ingin menikah seperti Romeo dan Juliet, atau seperti Pangeran dan Putri Salju. Bahkan impian kita cukup sederhana. Tapi itu pun kadang tidak terjadi. Bersyukurlah Bapak Ibu, teman-teman yang punya pernikahan yang baik, keluarga yang baik. Tapi sering yang terjadi adalah pasangan yang berbuat salah, dan pasangan yang lain yang sakit suami yang selingkuh, istri yang kena minum kista kanker, istri yang bermasalah, suami yang darah tinggi. Jadi kesehatan kita ditentukan oleh orang lain. Dengan olah nafas, orang lain tidak berubah. Tapi hati kita berubah. Kita menghadapi dunia yang sama, pasangan yang sama, anak yang sama, mertua yang sama. Dengan cara yang berbeda, dengan cara hidup dan gaya hidup olah hati, olah pikir yang membuat kita sehat. Olah nafas tidak mengubah orang lain. Olah nafas tidak akan mengubah orang lain, tapi olah nafas, olah hati, olah pikir akan mengubah hati kita dan pikiran kita. Kita mengambil keputusan untuk diri kita sendiri. Kita tidak mau kesalahan orang lain, kesalahan pasangan, kerusakan hidup pasangan, menghancurkan kesehatan kita. Kita mengambil keputusan, saya harus hidup dan saya harus sehat. Saya harus merawat anak-anak saya, saya harus bekerja, saya harus membiayai mereka, sampai mereka mandiri, sampai mereka menikah, sampai mereka hidup dengan benar. Saya harus mengambil keputusan, untuk menjalani hidup ini dengan mandiri, dengan sehat. Bukan hal yang mudah, Bapak Ibu, teman-teman. Bukan hal yang mudah. Tapi kita bisa latihan setiap hari. Untuk olah nafas, olah hati, olah pikir. Untuk mengambil sebuah keputusan dan menjaladinya sebagai sebuah pola hidup. Maka saya sebut pola hidup sehat. Dan olah nafas adalah bagian tekniknya untuk kita mengolah hidup ini. Kita akan hidup lebih baik di waktu-waktu yang akan datang. Kita akan hidup lebih sehat di waktu-waktu yang akan datang. Walaupun keadaan keluarga kita, rumah tangga kita, tidak berubah, bahkan mohon maaf, mungkin sudah terlanjur bercerai, sudah terlanjur bermasalah, bahkan sedang dalam masalah bahkan mungkin ada yang sedang dalam proses pengadilan perceraian. Anda masuk kamar, kunci kamar, tutup mata, olah nafas. Waktu anda tutup mata, ada mata Tuhan yang terbuka melihat hati anda, karena hati anda anda bawa kepada Tuhan. Sesuai dengan iman dan agama masing-masing, anda punya Tuhan. Anda bawa hati kepada Tuhan. Anda akan hadapi, bahkan termasuk mohon maaf, mungkin sidang pengadilan perceraian sekalipun dengan hati yang lebih tenang. Dan Anda tidak akan sakit oleh peristiwa yang terjadi. Anda tidak akan jatuh sakit karena kejadian yang terjadi. Anda tetap sehat menghadapi apapun yang terjadi. Hati saya tergoncang. Saya beberapa kali menangis di kamar, terutama dua tahun terakhir. Pandemi membuat perusahaan saya yang saya pikir akan go public dengan pegawai 200 stokis di 200 kabupaten, pegawai di kantor pusat 250 orang. Gudang kami 2 hektar, gedung kami 8 lantai di BSD, halaman kantor kami 2 hektar. Satu lantainya 1500 meter, Kantor kami cukup besar. Saya berpikir untuk go public tapi kenyataannya kami bangkrut. Dalam kebangkrutan anak saya sakit kena COVID dan rumah sakit penuh. Istri saya ketularan dan pingisan di kamar mandi. Saya menangis. Saya menangis. Saya masuk kamar. Saya berkata Tuhan, aku tidak sekuat yang dikira orang. Aku tampil ceria. Aku tampil antusias. Aku banyak tertawa tapi kadang aku tidak kuat, dan saat itu saya hanya bisa datang kepada sang pemberi nafas, dan saya ambil nafas dalam-dalam, minta kekuatan, sang pemberi nafas. Saya bersyukur bahwa saya ketika satu rumah saya, anak istri pembantu sakit, saya diberi kekuatan dan kesehatan untuk tidak tertular. Saya hadapi banyak masalah dengan sehat. Saya mengalami kebangkrutan sebelum COVID, dan pilot secara hukum setelah COVID, tapi saya sehat. Saya mau mengajak teman-teman menghadapi hidup ini dengan berani, dengan sehat. Kita masuk bagian penutup siang hari ini. Ambil nafas dalam-dalam, dan silakan berdoa sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Teman-teman boleh nafas relaksasi, nafas relaksasi mulai mengatur nafasnya kembali, mengatur perasaannya, kadang kita menghanyut dalam perasaan, dan waktu kita hanyut dalam perasaan, kita mengambil keputusan. Menangis sendiri adalah sebuah kesehatan, karena mata kita dicuci, keluar air mata yang membersihkan mata kita, kita kembali nafas relaksasi pelan-pelan, kalau Bapak-Ibu sudah merasa nyaman perasaannya, nanti juga boleh silakan buka mata pelan-pelan. Dan kita akan selesai hari ini. Teman-teman bisa mengulangi pelajaran seperti ini secara pribadi. Karena ini bersifat pribadi, maka tidak ada audio instruksi. Karena nanti doanya adalah sangat personal, sangat pribadi sesuai dengan pergumulan masing-masing. Cuma yang saya rasakan waktu saya belajar teknik olah nafas, sambil mengambil nafas dalam-dalam dan melepaskannya, hati kita emang tenang sekali. Dalam ketenangan itu, dalam olah nafas seperti ini, John Kabat zinn meneliti bahwa prefrontal cortex kita aktif dan mengembang. Dan dalam prefrontal cortex itulah ada nilai-nilai ada etika dan moral, tanpa bernafas pun sebenarnya bisa juga memperbaiki hati dan pikiran. Tetapi setelah saya ikut kelas-kelas seperti ini, saya lebih mudah mengatur nafas saya, tapi terlebih lagi mengatur perasaan saya. Pada saat kejadian yang tidak terduga, kejadian yang tak terduga, hanya dengan ambil nafas, kita seperti bisa mengendalikan perasaan kita. Saat perasaan kita seperti terguncang, mau marah, mau sedih. Saya orang yang secara temperamen dasar, saya sanguin, banyak ketawa, jarang menangis. Tapi lewat olah nafas, sejak latihan olah nafas, saya menjadi orang yang juga mudah menangis, dulu nggak pernah menangis. Tapi saya bukan menangis sedih karena kepahitan atau kecewa. Nangisnya berbeda. Saya bisa menangis seperti terharu, menangis, menikmati perasaan, sensasi perasaan. Tapi setelah itu saya mengalami kelegaan dan kesegaran yang luar biasa, rasanya segar, apalagi ketika betul-betul kadang-kadang sepertinya udah selesai, tapi tiba-tiba ingat lagi misalnya, aduh iya ya dulu saya pernah itu tuh saya beli tanah sama dia, suratnya bodong gitu. Saya pernah beli tanah harganya ratusan juta tahun 90-an. Nanti tahun 90 ya, kalau, kalau sekarang bisa kayak harga 5 miliar gitu, bodong. Jadi begitu ingat kayak hati makser gitu. Aduh kayaknya lukanya belum belum sembuh nih. Kadang saya ambil olah nafas hanya untuk menyembuhkan satu luka itu saja. Dan kepada orang yang menipu saya dengan menjual tanah bodong itu saya berdoa bukan cuma mengampuni Tuhan, berkati orang itu. Kalau orang itu Tuhan berkati, dia nggak akan nipu lagi, Tuhan. Dia pasti nggak nipu lagi. Mungkin dia nipu karena terpaksa, Tuhan. Jadi saya mencoba untuk untuk untuk mengubah respon sikap. Kenyataannya saya ditipu. Tapi ketika saya sudah mengambil keputusan, menyembuhkan luka hati saya di situ, waktu saya ingat lagi, saya, nggak, saya tidak terluka lagi. Dan itu membuat cara hidup saya berbeda. Dan ini membuat kalau saya misalnya soal diabet saya gitu ya dari segi diet kalau tanpa obat bisa 400, jadi gula saya pernah 400an. Pakai obat pun juga kalau mau dosisnya tinggi sekali ya 150, tapi kalau yang kita bilang 4 butir tadi masih 180, 200an. mulai diet low carbo jadi dengan obat plus diet low carbo oh oke okay, ternyata bisa 150an. Tambah intermittent fasting, jam menemukan terakhir, eh ternyata bisa 130 150. Tapi lewat olah nafas, olah hati, ternyata bisa sekitar 100an dan stabil. Yang penting itu stabil karena perasaan kita tuh stabil. Karena kehidupan tidak stabil, dunia tidak stabil, COVID lah, DNA pro lah, lah, nanti ada apa lagi lah. Dunia tidak stabil, tapi kalau kita bisa punya hati yang stabil dan itu kan butuh latihan, latihan. Maka orang-orang yang latihan olah nafas, ya kalau di dunia ini ya contoh yang bapak ibu kenal misalnya yang saya tahu itu ya karena ada ada cerita kesaksiannya, Lee Kuan Yew, Mahathir Mohamad, pada usia 80 tahun sehat masih. Aktif bekerja, tidak pikun ya, karena mereka orang-orang yang mengatur hatinya dengan baik. Mudah-mudahan latihan kita hari ini dan juga latihan-latihan -latih selanjutnya kita bisa membuat menjadi orang-orang yang bisa mengatur nafas dan mengatur hati. Sampai di sini, teman-teman. Nanti hal-hal yang lain saya post di grup ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Kalau ada teman-teman yang mau testimoni juga boleh ya, karena walaupun bekal grupnya satu arah, tapi angkatan-angkatan ini sudah mulai banyak ada yang mengalami kesembuhan. WA saya aja, nanti kalau saya anggap perlu dan boleh di pos ya saya post di grup. Kalau minta Pak boleh di pos tapi tanpa nama ya, sebutkan aja anggota grup WA ini atau namanya singkatan gitu, tapi boleh karena sering testimoni itu juga menguatkan yang lain. Tapi nanti saya akan berikan kesempatan juga untuk testimoni. Kalau yang mau, ya boleh japit saya, ya, Pak. Saya mau testimoni hal ini nanti dalam Zoom seperti ini, jadi saya ingin waktu untuk 5 menit, 10 menit untuk testimoni. Boleh karena angkatan-angkatan yang ini sudah termasuk angkatan yang cukup awal. Walaupun kita masih ada beberapa modul, nanti Bapak Ibu bisa eh, testimoni, entah yang modul mana aja. Mungkin aku, aku sesuatu banget yang citra diri. Wah, aku udah nggak grit lagi kalau aku mah bener-bener yang yang metode satu dua itu. Aduh, bener-bener deh. Saya selama ini untuk bisa alkali itu mesti minum sodium bikarbonat 3 bit pil, minum air alkali, itu pun pH-nya masih fluktuatif, terserah Bapak Ibu punya pengalaman berbeda-beda terhadap modul yang mana merasa ada perubahan ya. Bahkan bukan hanya perubahan perasaan, nanti kadang-kadang kita nih olah nafasnya mungkin terganggu ya. Karena kadang kita pola hati bahkan pakai menangis, tapi ajaib ya, ajaib. Nanti Bapak Ibu nih selesai ini boleh tes pH urin lagi. Indikator sampai ke pH urin dan saturasi naik. Jadi perasaan itu luar biasa. Belum lagi nanti begitu perasaan ini tenang, gitu ya, hormon seimbang, nanti akan muncul pasti laporan bahwa saya bulan ini GERD-nya nggak kambuh. Gitu. Saya tidurnya lebih gampang. Jadi banyak hal yang bisa berubah dengan hati yang berubah. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas kita hari ini. Kita berjumpa lagi. Oh ya, Senin. Senin, ya. Senin saya undang terutama yang aritmia dan insomnia. Yang susah tidur sama denyut dantung tidak teratur. Saya akan mengajarkan water breathing, yang sama dengan body scan sebenarnya, whiskey breathing, belum pernah, coffee breathing. Jadi ini istilah yang saya dapat dari seorang coach uh, olah nafas. Sederhana, istilahnya gampang diingat, bukan ngarang-ngarang sendiri. Memang itu juga orang yang sudah melalang buana, belajar olah nafas sampai pusing karena pakai bahasa Sang Sekerta yang kayaknya kok jadi mistis gitu ya. Lalu dia akhirnya berhasil dan menjadi seorang coach yang diikuti oleh jutaan orang. Ini bukan orang Indonesia dan nanti saya akan akan sampaikan dalam bahasa Indonesia di mana dia saya suka dengan ceritanya karena dia orang yang ilmiah dan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana tapi ilmiah. Sampai jumpa hari Senin malam, terutama bagi yang ada masalah denyut jantung dan susah tidur. Ada dua metode baru yang yang menarik, yang saya pelajari. Saya sudah buktikan, saya bisa menurunkan denyut jantung, pulsa, kalau saya lagi tinggi, saya praktekkan, nanti saya akan ajarkan. Terima kasih.